Saya ambon sebelah, koneksi pasar angkat tinggi-tinggi tong, masa saja angkat tinggi kembali tong, angkat pasar pattern, pelan, anggora, sorry, bola, keluar, lapangan, Pindah bola, kosong, satu, tarik angkat tinggi-tinggi, tong, tong, bola, di gedung ternyata, jadi empat, tanggalnya pita, bola, orang baru, anjing, itu, aku, Pepen akhir lagi. Pepen curi pelan saja Pepen. Lar. masuk. Akhirnya poin dua kosong. Si tinggi sel. Angkat tinggi kepada Ferry. Sel bisa curi ternyata. Poin kembali tiga kosong unggul. Ranting jamur. Jamur sel. Pelan kepada Ferry. Ferry yang ini cemas pelan akurat. Angkat kembali. Lar. Ternyata, burung kutik tidak boleh. Tiga kosong, nomor tidak boleh. bola. angka ya. satu ini rapat di arisa. Kumpulan dari jambon, pelan kepada ferry. Oh, ferry curi. Luar nah, biasa, ada beban. Beban masih saja pepen, sir beberapa langsung posar angkat tinggi huda masuk akhirnya pindah bola tiga kosong ada huda sir huda sebelah orang beberapa langsung posar curi mas beri beri curi pulang saja. cemas orang enam haji langsung angkat tinggi, tinggi bola cemas dong bisa dibangkat dengan ternyata bola keluar lapangan pindah bola sementara kan solikin se solikin pulang saja bisa kembali ternyata oh kecah telur satu tiga solikin se pulang saja solikin angkat tinggi toser huda pindah blok muan biasa angkat tinggi tinggi toser angkat lagi ternyata diblok pindah bola tiga satu ya Kang mas yang jamur ke batasi tempat akan angkat tinggi-tinggi cemas Ferry, curi saja Ferry, jangan Ternyata kan, ternyata poin 4 0 ada pergantian ternyata sang toser nomor 2 yaitu situr diganti oleh Randy Ferry, Randy, cemas akhirnya oh poin, temot otomatis 5, 1 kerja-kerja Oke Oke. Eh? Ferry angkat tinggi Tosser, Pepen Pelan saja Akurat akhirnya Bidang bola Satu lima Ada Ferry Ferry pelan-pelan kepada Tosser Angkat tinggi Tor Jadi benung Luar biasa Selamatkan dengan Semora Angkat tinggi pada Ferry Ferry kepada Tosor Pepen Akhirnya bisa kembalikan bola tidak teka Poin Dua lima Ada Ferry Ferry sepelan Kepada itu Angkat tinggi-tinggi Tor akhirnya pindah bola. Mantap. yang langsung, Pem -pem, langsung. saja bisa dibalikan Mas sir, beri. pindah bola. Ya, pindah bola. 2-5. Angka 5 tinggi-tinggi. Akhirnya poin 3 kelima bolan saja warna itu akan dicuri kembali angka tinggi. turun para toser Bantuan ada... sangat tinggi. paham? akhirnya pindah bola. Arjun sir, Arjun, para Pepeen, Mas Tosor seorang Mes dengan pelan. ternyata tidak bisa dikembalikan karena gurat menghasilkan pindah bola. tiga lima. yaitu ada Bobby, Bobby sebelah Bobby, angkat tinggi. Cemas. ternyata bola keluar. Poin, poin, poin yang bulu. Oke. Okay. Poin, bulu poin. Lima lima. Bobby se, angkat tinggi. Tor. Jadi bagian sepanjang. Kopandato asosiasi ferry yang tinggi. Tor, papan Jadi balik kan ternyata pindah bola lima lima. Bata, so, kepada Arjun, angkat tinggi-tinggi. Si, ferry, ada. Pindah bola lima lima, ada. si balik. Bapak, bapak, saja bapak, kepada bapak, bapak, tinggi bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, Huda, tiba -tiba bola, huda, bola terlalu kencang, pindah bola bola tidak bola kembali. 5, 5, koin bertahan. Solikin, sir. Kolam Sologi, Arjun, angkat tinggi-tinggi. Cepat! bola terlalu kencang. Keluar lapangan, koin! 5, 5. Ada Solikin, sir. kepada huda-huda hujan, angkat tinggi-tinggi. Arjun, 7, tujuh 7, Solikinza, pelan Solikin. tinggi tinggi. Bunda kesalahan dari karena ada poin delapan lima. Solikinza, angkat tinggi ke barat Torseran tinggi. Adon, tor. eh pengen balikan ternyata turunnya. Poin 95 lima. Solikin lima masih boleh bundar. saja. Barang enam angkat tinggi tinggi. Aduh Tor, kembali kau para cemas, ternyata bola sudah. terburu, kita bola, Koin sementara lima sembilan. para pepet angkat tinggi-tinggi, cemas. Pepen curi saja bisa kebagian sepuluh. cemas saja akhirnya bola keluar, lapangan Koin enam sembilan. ser, angkat tinggi, tinggi para toser curi saja ferry, ternyata masuk ferry, tinggal mempertimbangkan -tim bola ferry ser. Dani Masuk. kurangnya akurat. itu you know? poin timeout. yang kedua Poin 10 6. Ada Ferri hei se angkat tinggi tinggi lalu dor bola keluar lapangan pindah bola enam sepuluh sir, Langsung masuk kepada hei hei angkat tinggi hei dor jangan balikan dor kembali angkat tinggi dor bola tidak bisa dimedung keluar lapangan pindah bola sepuluh enam se lima sir, angkat tinggi pada toser Arju luar biasa. tes poin, pindah bola. Weh, tinggi. Tor. Pindah bola. 10-6. Ya, ada Bobi, Bobi ser yang akurat. sayang keluar lapangan. Ada si Bobi. Bobi ser Angkat tinggi angkat tinggi, padu, score. Bisa tidur, dua belas oh, oleh si Pepen, Colin sementara. Dua belas enam. tinggi tinggi, Arjun, pelan saja, bisa jadi bendung oleh Buru. Kita bola enam dua belas. Ya, ada Aris, Aris pelan saja. angkat tinggi tinggi, score. Ferry, Ei, kita bola enam dua belas si Pepen, Pep. Pepen se langsung angkat tinggi-tinggi orang yang kurat bisa kembangkan dengan sempurna angkat tinggi pada toser semas ternyata bola keluar poin tiga belas enam Masuk. pepen selesai kita jang. dari jambor dan kegiatan ini disponsori. Dari Norside Express, Buah dan Luntrik, WiFi CB, bong perso, 2D, 6 ya 4D, son d 7 posisi 8 dari 9D, ya, yeah. ya. poin, next poin d 12D, 13D, 14 seorang 15 tinggi 16D, turun kembali ke timnas kembali, angka 5 toser akan melihat, semprot, jadi pendong, ter, kita kembali, kembali atau semprot, terjadi kembali luar biasa, luar biasa, toser, ternyata game point dimenangkan di set yang pertama yaitu dari ranting ansor mbulu dari gantari di oleh Oke, okay, bola di bulu ada pergantian pemain dari kubu Jambor. Ferry Eh, ini. So, Langsung saja kepada Tosser. Smashor! Jadi bendung. Angkat tinggi-tinggi. Memerahkan lawan. Para si Tosser. Em. Luar biasa. Poin. Poin, Mas. Poin si poin anu bulu si bendung. oke. Dor! masuk pindah bola pindah, hmm. lalu, nah. dan Arjun digantungnya Jambon pelan saja Arjun angkat tinggi pada Tosok pemping -pem, curi pelan Arjun ternyata bisa-bisa kembalikan bola akhirnya pindah bola ada Randy, Randy pelan saja Randy angkat tinggi pada kepada Aris TOR angkat tinggi-tinggi Cemai atas TOR oh. poin dua kosong ada Rendi, Rendi sepelang angkat tinggi kepada Aris, Aris Arjuna. Akhirnya pindah bola. 02. Ada Aris, Aris sepelang kepada Ei, Pepen Cemas Bisa dibalik lagi kurang ada Pepen, ada Ei pelang saja Ei. Tangan Mas Hai kurang koordinasi kepada Mas Aris. Aris angkat tinggi kepada Bobby, semangat Pindah bola Pepen ya kopi. pelan saja. Mas Aris, dong. Pindah, bola kosong dua. Set, pelan saja. Mas sangat tinggi. Eh, diblok luar biasa oleh Andada Pandu. Ya, punggis Oh, Bola keluar lapangan. Poin dua dua, jambon ada punggih tenang punggih angkat tinggi di toh ada eyyi belasasi eyyi toh ada kurang-kurang bisa dikembangkan di sekurang ada solikin langsung lihat solikin angkat tinggi Arjunto. akhirnya masuk poin tiga dua kelihatannya jawab oleh panas angkat tinggi Pungki. punggih angkat tinggi kepada eyyi bisa tinggi kembali misalnya Masuk kepada mas aris angkat tinggi tinggi kurangnya koordinasi ternyata salah adalah binatuan tua tiga ada pesan pesan serve langsung kepada reh sangat tinggi, tinggi. solid kit tor dan kepada disewakan tinggi toil yang boing tiga tiga ada pepen pepen serve pepen akan tinggi area oh. ini arjutor bola terlalu kencang boing empat tiga ada pepen serve Laban angka tinggi-tinggi kepada Aris. Aris Masuk! Tidak bola 3-4. Itu hada Pandusa. Pandu, tinggi-tinggi kepada Pepen. Kembali Mas Aris. Aris dan arjun luar biasa. Poin 4-4. <tuh> angka tinggi-tinggi kepada kopi. masuk oke okay. pindah bola ya udah ada solikin solikin stop angkat tinggi tinggi le cepat ayo bola keluar lapangan pindah bola ya itu ada mujianto setelah sebera Pepe angkat tinggi tinggi Pepen, Oh luar biasa pindah bola Pepen Tuh hei sangat tinggi-tinggi goal kita pula lagi ada Arjun <gulis> koin empat Arjun set tem set luar biasa Tembok lima empat di tembok yang pertama di set yang kedua Ada Arjun, nomor punggung 6 Arjun, atritnya jambo. Kader angsor jambo, Arjun, Neksa, pelan saja ternyata bola ya. kita kita yaitu yaitu 10, pelan saja 13, 14, 14, 14, 14, 14, bola poin 14, lima 14, 14, 14, rendi 14, 14, 14, bola, 14, 14, 14, 14, 14, Kang Arjun balik, toser terus, langsung angkat tinggi-tinggi, toser, tor, tes, poin enam lima. Ya, ada Rendis Randy angkat tinggi-tinggi Kang Aris, angkat tinggi Arjun, peluang Arjun ternyata diblok oleh Solikin dan Pepen poin kembali ada si Randy, Kang Aris dicuri dulu saja, Pepen ini bisa kalian sempurna pepen lagi pepen curi-curi pepen kutik saja pepen kutik kembali mas ei kutik mas pandu Angkat kembali Oh, bola keluar ke lapangan poin delapan lima oke ada Randy, bisa rendi ke para arjun akan tinggi-tinggi pandu pelanggan ya ternyata tidak tegak akhirnya poin 95 ada trendis, angkat angka tiga-tiga pada Mas Aris smash luar biasa pindah bola 59 ada Mas Aris Aris ser. pelang saja Aris kepada solikin Bobby Tor Ternyata di blok pindah bola 95 ada Bobby Bobby langsung kepada angkat tiga-tiga kepada Arjun ternyata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 tinggi-tinggi, cemas Arjun tes, gol, pindah bulan, 6-9 pandu sir pandu sir, pandu, angkat tinggi-tinggi smash, pada ayy ternyata, bintang luar poin lagi, 7-9 selantinya, ada punggis sir Pung, ada pepen, angkat tinggi-tinggi ayy, tinggi. pelan ayy kepada mas yang belakang, dicuri kembali kopi. ayy, juri saja mas Aris kembali, kembali, mas Aris solidi Bapaklah si Bobby, Lulang ultrik, Curi saja kembali Bobby angkat tinggi tinggi. Orang aji bisa dikembalikan ternyata kurang akurat. Tolong tindah bola sembilan tujuh. Orang Solikin pemegang bulu angkat tinggi tinggi kepada Kang Aris. Par, block yang kurang akurat akhirnya tindah bola tujuh sembilan. Ada Mugianto se, Mugianto se angkat tinggi tinggi Bobby langsung saja. Angkat Kang Aris. aris akhirnya kita bola 97 ada Ei eh eh kepada Spando angka tinggi-tinggi no. bola terlalu kencang akhirnya point and out otomatis 10-7 Mari kita kembali ke berapa tanda yang bola boleh hantar lanting. Ei angkat tinggi kang Ari. Ari Jun door saja ternyata nek nek kang Pepep. Arjun timah timah bola. Arjun setelah Arjun angkat tinggi tinggi. Pepen kita timbal dengan sebola. Dicuri kembali gluding. Bisa dicuri kembali gluding gluding. Pepen juga kembali bisa kembali dengan sebola gluding gluding. Angkat tinggi kang Ari. Arjun Dor Bola keluar lapangan. pindah bola sepuluh tujuh. Rendis. Rendis mengangkat tinggi kepada Kang Aris. Tos luar biasa. Pindah bola 7-10. Ada Kang Aris. Aris set pelan saja. Kepada Soliki angkat tinggi-tinggi. Pepen Angkat tinggi kepala Tosser Kang Pepen kembali angkat tinggi kepala Suri kembali dengan bola. Ternyata bola sudah keluar lapangan. Pindah bola 10-7 ada Bobby. Bobi sebelah dasar Bobi, angkat tinggi pada kang Aris, tinggi-tinggi, or oh. diblok, blok, poin, kembali, 11, 7, ada Bobi Bobi, se Arjun, angkat tinggi-tinggi, temes tinggi. Tipuan luar biasa masuk Bola habis, bolanya habis, tolong diantar ke timur Poncalkan nah. Poncalkan saja, nah. bolanya habis atau diundungkan saja ada pungki, pungki, cuma cuma bola. Oke, yes, pungki, pungki, sebelah saja pungki, kepada Randy. Pepen, Thor. Tidak bola sebelas tujuh, ada Pepen. Pepen, saja. jahat, tidak tekan, sayang seribu sayang. Langsung, pandu sebelah, pandu sebelah, Pepen, bola terlalu kencang, tidak bola sebelas tujuh, ada Soliki Kemudian medan banser dulu, angkat tinggi di kang Ares arjun turun saja, ternyata luar biasa dari anak mugianto ini, mugianto timah timah bola mugianto ser, Lang mugianto ser kepada eyi, luar biasa, sampai kaget para penonton ini, kita bola setelah tujuh, ada eyi, eyi angkat tinggi-tinggi, langsung kepada mugianto, jadi balikannya sempurna, angkat tinggi kebalik kepada oser, pepet blok dari Arjun dan Mas Aris luar biasa, akhirnya pindah bola 7-11, Arjun kembali EI, pulang EI angkat tinggi-tinggi, luar biasa jadi kembali dengan sempurna, mungkin bisa dicuri saja, langsung pepen bisa bikin luar biasa pepen kembali, pepen, luar biasa pepennya pepen, pindah bola, 11-7 ada Randy Rendy Randy bangat tinggi pada Mas Aris angkat tinggi, Arjun bisa blok oleh so ke medan banser bulu Langsung ada Randy, 12, Randy akan akan masuk ada rendy poin 12.7 rendy agak kangen ternyata bola masuk tiga bola 7-12 mas aris diman bilang bola mas aris setelan saja kepada EI eyi, eyi tinggi pepen kembali lagi lagi, -lagi pepen pindah bola dua belas tujuh Timatipan bola bobise pelan saja bobing kepada Halo. Kang Ares Tar. bisa diturunkan oleh Soligi angkat tinggi kembali arsul dengan pelan di sempurna. angkat tinggi k Ares angkat dikembali. Arjun diturunkan kembali Arjun tiga poin tiga belas tujuh bobise angkat tinggi Ares angkat tinggi Oh, luar biasa pindah bola 7 tiga 11 ada Bungki. Bungki sah angkat tinggi pada Bobby. Or! Eh iya, tidak bisa blok luar biasa oleh Pandu. Ada si Bungki, Bunggistar, pelan saja Bungki. Dia so, angkat tinggi-tinggi. Or! Bisa kembali semangat kembali. Angkat belakang. Or! Re-cast ball, pindah bola 13 8. Ada si Pepe. Peven sebelang saja kepada punggangan tinggi pada Arjun, ukuran akurat, point, net point, ya, kim point, empat belas delapan. Peven sebelang saja Peven kepada kang Aris, Arjun, dor, sembora, nah, tinggi-tinggi langsung solikit, kang Aris kembali dikembali, ada Arjun, Arjun dikembali ke timah lima belas, aduh pindah. Bola Game Boy Di setnya kedua dimenangkan Dari Ranting Ansor Bulu Lord Musi Sudah hadir di dalam pertandingan bola boy Sport Anda Ranting Amsor Dan ke kecamatan Jabot Bola ada di Ranting Jabot Yaitu ada Pungki Timang-timang bola ter, Pungki set Pelang saja Pungki e EI EI yang katakan kopi, Pobi Pepentor Pelang saja semes ada pandu pungki balik aduh tulang luar biasa ketik kang aris eh luar biasa sampai kemudian pansen guling kena semesnya yaitu semes dari pungki poin satu kosong pungki se ada ei ei kopik kurang sempurna semes dor luar biasa ternyata bola masukurat di jempolan tidak diperkenan oleh wasit ada Randy Randy Sob bola tasar Randy angkat tinggi-tinggi kepada Arjun Torr pindahkan bola pindah bola 1-0 ada Arjun Arjun setelah saya Arjun berapa pen angkat tinggi Torr punya tes bol pindah bola kosong satu ada Bobby Bobby pelas taso Bobby angkat tinggi kepada Kang Mas Ari Torr ternyata, ne, poin, eh si poin bulu, yeah. satu bola, he, aso, angkat tinggi-tinggi, kang Aris, Oh, luar biasa, ternyata pindah bola, yo yo yo yo yo yo yo yo, ada kang Aris, sangat tinggi-tinggi, Bopi, toh telah, akurat kura, kembali, toh tulis saja kepada Bopi, kembali Bopi, ayi eh, langsung angka tinggi-tinggi aduh. Bisa kembali kasih cerita masuk. Oh sayang pungki, langsung maaf pungki ada si Pepen pelan saja Pepen Oh terlalu kencang, pindah bola satu satu. Kang Mas Jambon se kepada Egi, Egi angka tinggi-tinggi. Core. Bisa kembali. Ya ya. Tidak tekan. Koin dua satu. Kang Mas Jambon se angka tinggi Pepen langsung, langsung saja. Pindah pula. Ya, ya Oke, okay, masih oh. Poin. 3-1. No, poin. poin Oke. Okay. So, tinggi. Langsung kan boping hari Kang Arjun ke kembali ternyata poin kembali 4-1 jabon lanjut so, pelan saja kepada Kang Pepe kepada Bob yang tidak tinggi-tinggi Kang Eyi pelan saja Eyi kepada Kang Aris Kang Arjun bisa dibangin sempurna oh bisa dibangin lagi kepada Epen solikin Eyi kembali ternyata pindah bola 4-1 Kali luar biasa. di biarkan saja dari tim Bulu pindah bola 41 1 Nah, Akhirnya poin Pemot otomatis 51 Oke kita tinggal di ada si Pungki, Pungki, sebelah so. sana ada Eyi, angkat tinggi temen, luar biasa, Dornya nya Pepe, kita gula, satu lima, ada Eyi, Eyi, Eyi, Eyi sebel, so. ada Pandu angkat tinggi-tinggi, tol, tidak luar biasa, suri kembali, angkat tinggi, Arjun, turun saja, Arjun, dimana kopi, kopi langsung saja, ada Kang Aris, Tor. Poin dua lima ada EI EI se pelan saja EI ke Arjun angkat tinggi tinggi Arjun bola keluar basketball tidak boleh lima dua yaitu ada si Pandu Pandu se ke para EI angkat tinggi tinggi EI pelan EI pada Pandu kang Mas Aris curi kembali langsung aja tornya bola terlalu kencang mas Pepet poin enam Dua, ada si Pandu Se. Pandu sir. langsung, agak tinggi-tinggi. Oke, -tinggi. Thor, oh, akhirnya pindah bola. Dua, nah, ada si Rendy Se. Rendy, kepada si Mas Arif Thor, tulis saja. Ternyata pindah bola, pindah bola. Mas Aris Timang-timang bola. Oh, ternyata Mas Arjun. Arjun, timang timah bola. Arjun, Arjun Se. Langsung angkat tinggi-tinggi kepada Bobby Kang Mas Randy. Ternyata timbang maut dari Randy menghasilkan pindah bola tua. Nah, ada Bobby Bobi pelan saja Bobby kepada Kang Mas Arya angkat tinggi-tinggi. Arjun, oleh si Solikin Luar biasa, Solikin Kang Mas Soliki, Arasi Bobby Bobi sebelah saja Bobi sebelah. Cuma, -cuma lampu belakang Mas Aris turi kembali pelan langsung saja langsung turi-turi masih di balikan Bang Egy, angkat tinggi, Bang Arjun, angkat Kang Aris. Har, ternyata poin 46. Bobi, Sob, Bobi, Sob, Bobi, 59 bola, Bobi setelan saja. kepada Kang Mas Pandu angkat tinggi kepada. Mau punya alat tes akang, Pepe. Egy bisa dibagikan di Angkat Tinggi, Kang Aris, kepada Egy kembali. Pepe luar biasa angkat tinggi para bobby kembali balik eh iya luar biasa seretik akurat yaitu dari ananda ini Mugianto kang aris aris angkat tinggi tinggi pen bola keluar oh point tujuh empat kang aris batasi bobby door bisa baseball yaitu ananda pandu langsung saja pepen pepen belas saja kemana ada ungke angkat tinggi-tinggi ungke ternyata bola terlalu kencang kena pucuk terisi dia itu bukian to poin 5 7 pepen sepelas saja pepen kembangsa arjun angkat tinggi-tinggi toooooor masuk poin 6 7 angkat tinggi-tinggi toh turis saja langsung bisa dibalengkan semua Masuk pahing tujuh, tujuh Cuman. mengejar ketinggalannya Teman tim kita nah dari tim Jambok Ya, Pepe, timah bola. Pepe, timah-timah bola. saja. Angkat tinggi, berato sermasari, angkat tinggi-tinggi, turis saja. Tes, gol. Oh. Pindah bola tujuh tujuh. Ada kang Mas Pando, saja. Angkat tinggi-tinggi, gol Ternyata masuk. Pindah bola 7 tujuh. Ada kang Solikin, sator kereng dulu pelan saja angkat tinggi-tinggi cepet, Thor Arjun tunggu saja luar biasa akurat taktiknya dari anda Arjun, timah-timah bolamu, Gionto, Gionto se pelan kepada FFP angkat tinggi-tinggi, Thor, Thor, akhirnya pindah bola tujuh-tujuh, Aras si Egy kalah terhitung bulu hei yang tinggi kepada kang Aris, Arjun curi ya jabolan, tinggi, Pepeen tidak tegang kang Pepeen, pindah bola tujuh tujuh, ya ada si bungke, bungke se, sangat tinggi, dollar luar biasa, akhirnya bola keluar lapangan poin delapan tujuh, ada bungke pengisian kepada pepen, angkat tinggi, Pepe cepet Dan kembali kembali kembali, copy, pelan saja kalau pada si rendi, rendy angkat tinggi, toor ternyata bola, tidak masuk, keluar lapangan pindah bola, tujuh, delapan, ada rendi, Rendy ser angkat tinggi kepada mas aris, arjun, toor luar biasa, top yang boleh akurat, pindah bola ada arjun, arjun ser pelan saja arjun kepada pepen, angkat tinggi-tinggi, rendi luar biasa blok luar biasa yang luar biasa masuk akhirnya poin 97 ada Arjun bahasa Arjun so para pepen pepen angkat tinggi-tinggi pepen jadi bagian kembali rendi keluar saja ternyata oh poin 9 10 7 out otomatis ya soalnya sih dari yang luar biasa aku akan di bawah yang ketiga Arjun Sa kepada M yang akan tinggi-tinggi Pepen ternyata ada yang-yang dolnet kesalahan dilakukan oleh Amanda Jambon. ada si Bobby timang-timang bola Bobby Bobby Sa saja kepada Pungki yang akan tinggi Arjun luar biasa Pindah bola, ada Kang Aris. Aris. Sir. kepada si Sonikin, angkat tinggi-tinggi. Cui, saja Satse, teramat akurat. Pindah bola 7-10, Pepen serve. Kepana si Arjo, angkat tinggi-tinggi. Koming. Tidak dekat. si Koming. Poin. 8-10, Pepen serve. Angkat tinggi-tinggi. Aduh nah ternyata ini nah, pindah bola 10 8 ada si Muge pelan saja si bapak-bapak si Bobi luar biasa, pakai dari si rendy luar biasa pindah bola, solid game Sep kemudian Bansar bulu angka tiga tiga Jepang Arjun, luar biasa, atas bola Arjun, pemuda hebat dari Jambot yaitu ada Muge Mungkin Timan tiba lama bisa kepada FPN. FPN angkat tinggi rendi saja rendi pelan akurat tercatat bersahaja kepada EY. EY, EY, EY, EY, EY, EY, tinggi EY, EY, kurang akurat EY, EY, EY, EY, EY, EI kepada si Kang Ari luar biasa dikendung oleh Randy dan Bobby akhirnya poin 10 10 poin sama ada EI agak tinggi-tinggi dicuri kembali Bob yang ada di Pepen kembali kan ternyata kurang-kurang pindah kurang 10 10 ada si Pandu Pandu sah pelang saja Pandu kepada EI agak Pepen EI berang dikuang maut dari EI akhirnya pindah Bola banyak entek di gudung Memawang Ya rendi timang-timang bola Pemain pemuda hebat dari ranting bulu Yaitu si rendi sab si. Rendisi luaranku si. Angkat tinggi-tinggi Ada si Pungki Blok luar biasa Akhirnya bola keluar Ada si Arjun Arjun si. Bapak ada Soli kena angkat tinggi-tinggi Randy, tolong Langsung Soli kena angkat kembali Ada Pepen Bisa diberikan semuanya Akhirnya Pindah bola, 10-10 Poin masih sama Ada si Bobby Bobby setelah, setelah Bobby Kepada Kak Aris, angkat tinggi-tinggi Curi kembali luar biasa ternyata kurang akurat, Ada si Bobby, poin 11-10 Angkat tinggi-tinggi langsung saja Kepada Arjun, pelan Arjun Ada si Randy, kepada Bobby Pepen. Wanp ya dari peten. Dua belas sepuluh. habis, bolanya habis. Tim apa bisa Ini anak bulannya nanti kok. Kamu tuh ayo mbak kita kembali ke belakang bentarai bola-bola antara ranting jambut melawan ranting buru lor bola ada di bobi buru lor hati-hati ke mantulan buru lor angkat di mana kan Aris tinggi-tinggi Arjun curi saja Arjun kepada Kang Aris angkat kembali Aris curi kembali kembali curi curi kuda kudik Arjun curi dos akhirnya net ya ah angkat 8 net yaitu ada di bobi Bobby dimanfaatkan. Tiga belas sepuluh. Angkat tangan Aris. Curi kembali luar biasa. Dimain, dimain, dimain. Ada Bobby. Bobby apakah mengakhiri di set yang ketiga? Bobby Angkat tiga tiga pada kang Arjun. Langsungan Arjun Arasi Bobby terus terus. Peh penuh. No, ei. Curi saja ei. Angkat Kang Aris. Arjun. Adun! Luar biasa. Smash dari Arjun. Langsung masuk ke langkah dengan bulu lor. Pindah pula sepuluh empat belas. Ada kang Arisa. Angin seberak Ei yang tinggi-tinggi. Pepe, oh. ketek dari Pepe menghasilkan bida bola. Oh. Pepe dimain, Pepe sel, lantas jadi Pepe. Angkat tangan Arie. Kebeneran, mungkin turis saja akurat cerdas, lemah dari si Pandu. Timang-timang bola, Pandu bida bola, Pandu se. Ada Pepe, angkat tinggi-tinggi. akhirnya bida bola kembali, bida bola kembali kepoin sepuluh Kang Soli Kim kemudian bansan bulu pelan saja langsung Adul! luar biasa Oh ternyata Kegiatan di partai yang kedua yaitu dimenangkan oleh ranting bulu lor. tidak terima kasih dari seluruh supporter pemain dari Bu Jambon dan pemain dari bulu Lor. Belum luar mendapatkan tiket ke semifinal main malam Sabtu. Malam Kamis dan malam Jumat kita libur, kita bertemu lagi di tempat ini di Mirip Bersatu hari Sabtu. Eh.